Abja di sini Saya Kalau aku di sini Masa hari ini? Masa kita Masa kita Hai sop, mandi di sini Abja di sini Arief di sini indra di sini Cepat di sini Mungkin ada di sini Meski jarak kita jauh, tapi kita masih di sana berbagi. terbang Masa saya, masih di jarak di dalam dari Pembangunan di nah kemarin kita udah bahas pteranopsis konuserti saat ini kami mau bahas tentang anggrek bulan raksasa atau pteranopsis gigantea jadi pastai lagi ya seperti apa keunikan dari pteranopsis gigantea kenapa disebut anggrek bulan raksasa apakah dari Indonesia coba penasaran nanti akan dipandu dari Universitas Darmaga ikutin kami terus ya. Palenopsis gigantea adalah salah satu jenis anggrek dengan kategori yang langka Palenopsis gigantea disebut juga sebagai anggrek bulan raksasa Kenapa? Karena dia mempunyai ukuran daun yang sangat besar atau raksasa Nah, endemik dari palenopsis gigantea itu Dia berasal dari Kalimantan dan Sarawak, Malaysia Disebut gigantea karena anggrek ini mempunyai ukuran daun yang sangat debar panjang daun dari Paleonefsis gigantea itu dia bisa berpanjang 40 cm dengan lebar 15 cm dan untuk ukuran kelopak bunga dia bisa sampai 5 cm nah, keunikan dari Paleonefsis gigantea dia mempunyai harum uh, khusus as dari bunganya dan dia mempunyai motif bercak dengan warna merah tua atau kecoklatan nah, untuk Eh, mahkota bunga dari Phalaenopsis itu mempunyai mahkota yang lebih kecil dibandingkan dengan kelopaknya. Nah, selain itu, dari anggrek bulan ini mempunyai daun yang sangat besar. Nah, mengapa demikian? Karena apabila kita bisa merawat dengan baik dan benar, dengan cuaca serta lingkungan yang memadai, maka daun bisa tumbuh dengan panjang sekitar 70 cm, kemudian bisa menghasilkan lebar 25 cm. Dan mempunyai bentuk yang seperti yang bisa sobat FO lihat pada layar kaca. Bahwasanya bentuknya itu memiliki bentuk yang membulat seperti telur atau berbentuk seperti elips. Nah, selain itu, keunikan lain dari tanaman paleonopsis gigantea ini mempunyai bentuk batang yang lebih pendek dari varietas yang lainnya. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwasanya batangnya itu berbentuk atau bisa dikatakan mempunyai panjang yang pendek yang tertutupi oleh daun dari valinopsis gigantea tersebut. Nah perlu diketahui nih bahwasanya daun dari valinopsis gigantea ini mempunyai ujung daun yang tumpul dan mengkilap. Bunga valinopsis gigantea ya, tumbuh pada bagian ketiak daun paling bawah dengan tangkai yang menjuntai sekitar 40 cm. Pada satu tandan terdapat sekitar 20 sampai 70 bunga bunga palenopsis gigantea biasanya tumbuh pada bulan basah, sekitar bulan Desember sampai dengan bulan Maret Tidak seperti anggrek bulan yang lainnya gigante gigantea menyukai intensitas cahaya pada siang hari sekitar 50-70% sampai Jadi palenopsis gigantea diberi nama gigantea dikarenakan ukuran e, daunnya sangat besar dibandingkan dengan anggrek bulan yang lainnya pada umumnya, ukuran daun palenopsis gigantea ini berukuran 40 cm, tetapi jika dirawat dengan baik dan benar dan juga berada di lingkungan yang cocok, ukuran uh, daun palenopsis gigantea ini bisa mencapai 70%. Kemudian jenis palenopsis gigantia ini memiliki bunga yang awet Yaitu bisa bertahan sampai dengan satu bulan Nah, palenopsis gigantia ini memiliki corak dan warna Serta bunga yang besar Hal tersebut dapat sebagai bahan silangan Yang menghasilkan hibrida yang menawan Keberadaan palenopsis gigantia ini yang langka. Hal tersebut menjadi alasan untuk Kalian koleksi so, tunggu apa lagi? Mari berburu palingosis di gantinya yang satu ini.